Thunderbolt mengamuk di antara langit dan daratan. Pilar petir yang tak terhitung jumlahnya menuangkan liar dari awan badai, sebelum mereka menabrak sosok di bawahnya dari segala arah. Namun, setiap kali pilar petir ini hampir menyentuh sosok itu, itu akan terseret ke dalam lubang hitam besar yang berputar cepat di atas. Akhirnya, itu akan berubah menjadi suara meredam gemuruh yang dipancarkan dari lubang hitam. Lindong benar-benar menerima semua petir itu. Semua tatapan di puncak gunung berisi kejutan besar ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Lindung telah benar-benar memblokir Wind Lightning Trail. Bahwa bahkan seorang ahli panggung 6 Nirvana Yuan akan takut. Bagaimana ini mungkin? Liu Bai dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, kegembiraan lebat muncul di mata mereka segera setelah itu. Lindung sekali lagi menunjukkan kepada mereka apa yang disebut keajaiban. Kekuatan dari lubang hitam itu tampaknya adalah kekuatan menelan Taoti Sekte. Mungkinkah Lindung benar-benar-benar benar merebut kekuatan Taoti dari Song Zen ketika mereka bertarung sebelumnya? Sepertinya begitu. Sungguh orang yang menakutkan. Petik 2. Martin kecil mendengar banyak percakapan pribadi dari sekelilingnya. Ekspresi aneh juga melintas di matanya saat dia melihat Lindung di langit. Dia tertawa pelan. Orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Dengan pemahaman Little Marten tentang Lindong, ia secara alami sadar bahwa lubang hitam bukanlah kekuatan yang disebut Taoti. Sebaliknya, itu adalah daya devouring yang benar. Namun, untuk menghindari mengekspos simbol leluhur melahap, Lindong sengaja menggunakan kekuatan Taoti untuk bertindak sebagai penutup. Selain itu, Little Martin bahkan bisa merasakan semacam riak akrab dari jauh di dalam lubang hitam itu. Itu adalah jimat batu yang misterius. Jelas, Lindong telah meminjam kekuatan dari dua benda misterius besar. Simbol leluhur melahap dan jimat batu misterius. Untuk menerima baut kilat yang menakutkan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Meminjam kekuatan gabungan dari tiga tribulasi petir angin dan menggunakannya sebagai miliknya sendiri ya, Marten kecil sedikit melengkungkan mulutnya. Hatinya merilis pujian yang lembut. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasa kagum dengan rencana Lindong. Orang ini memang sangat berhati-hati. Dia sebenarnya menyembunyikan langkah terakhir yang bahkan dia tidak sadari. Martin kecil jelas tahu bahwa Lindung pasti telah mempertahankan taktik ini sejak lama dalam persiapan untuk keadaan darurat. Orang ini selalu suka menyimpan kartu truf yang menyebabkan seseorang menjadi sangat terkejut. Kartu truf ini kadang-kadang bahkan mengejutkan seseorang setua dan licik seperti Little Martin. Setelah bertahun-tahun pelatihan ini, Lindung jelas bukan lagi pemuda yang lembut dari kota Kingyang. Rencana dan mentalitasnya sudah jauh melebihi usianya sendiri. Sementara orang-orang muda lainnya bersikap angkuh di masa muda mereka, orang ini sangat berhati-hati dan telah menyiapkan berbagai kartu truf. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Selain Little Marten, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Selain itu, dalam kasus Little Martin, ada banyak kesempatan di mana yang terakhir tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena statusnya sebagai Martin Celestial Demon. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sebagian besar waktu ketika dihadapkan dengan situasi berbahaya. Martin kecil tersenyum lembut. Orang ini selalu dapat melakukan sesuatu yang orang biasa bahkan tidak bisa bayangkan. Yang paling penting, dia bisa berhasil sebagian besar waktu. Kakak Cao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek ketika mereka menyaksikan adegan ini di langit. Hati mereka jelas sedikit gelisah. Dengan kekerasan liar menyapu tempat ini, mereka bahkan tidak dapat membangun formasi. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan aku di puncak 6 Yuan Nirvana Stage dan Heaven Ceiling Array, Aku tidak dapat menghabisi bahkan seorang bocah nakal di empat yuan nirvana stage. Cao Yu berbicara dengan dingin dan keras suara. Chang Wei dan yang lainnya melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini tetapi berhenti mengatakan hal lain. Cao Yu benar. Dia masih bisa menggunakan kekuatan. Heaven Siling Array. Itu adalah harta yuan murni yang asli. Kekuatannya cukup untuk menahan langit dan bumi. Kemungkinan bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan Lindong. Gemuruh. Sementara mereka berbicara, petir di langit menjadi semakin liar dan keras. Cahaya kilat menerangi seluruh tempat. Petir tebal yang tak terhitung jumlahnya dengan liar mengalir ke dalam lubang hitam yang sangat besar itu. Cici. Dengan meningkatnya tentang petir yang mengalir ke lubang hitam. Bahkan permukaan lubang hitam mulai samar-samar memiliki lapisan busur petir. Cahaya pencahayaan itu langsung merembes keluar dan menuju ke lindung di bawah ini. Segera, lengan baju Lindong langsung berubah menjadi debu. Bahkan kulitnya menunjukkan warna hitam hangus di mana cahaya pencahayaan mengalir. Kekuatan petir yang liar dan keras. Mata Lindong menjadi sedikit fokus saat dia merasakan sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari tangannya. Ini hanyalah sebagian dari sisa kekuatan yang telah merembes keluar dari lubang hitam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan adegan seperti apa jadinya jika lubang hitam itu pecah pada saat ini. Kemungkinan bahkan abunya tidak akan tertinggal. Dentang, Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Dia melirik awan badai di langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tubuhnya bergetar sedikit dan banyak lampu hijau melonjak keluar dari dalamnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan sisik naga hijau mulai muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi baju besi skala naga yang melindunginya di dalamnya. Cici, cahaya kilat ini akan tercermin saat melakukan kontak dengan skala naga. Dengan cara ini, itu sangat mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Pemakanan dengan cepat meningkatkan intensitas. Pemakanan seperti ini berlanjut selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, radius 100 kaki di sekitar lindung pada dasarnya diisi oleh cahaya petir liar dan kekerasan yang tak tertandingi ini. Bahkan tubuh yang sebenarnya lindung memiliki cahaya kilat yang tidak terkendali dan sengit berlama-lama di atasnya. Di bawah erosi cahaya petir seperti ini. Bahkan skala naga, yang memiliki pertahanan yang kuat, secara bertahap berubah hitam hangus. Samar-samar ada tanda pecah. Setiap pasangan mata yang mengelilinginya hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan bingung. Tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Ini karena semua orang tahu bahwa di sekitar tubuh lindung sudah diresapi dengan petir liar dan kekerasan. Jika ada yang berani melepaskan serangan, petir liar dan kekerasan akan tertarik dengan serangan itu. Orang itu akhirnya akan menarik petir dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Bang, petir besar lainnya keluar dari awan guntur. Setelah itu, diserap ke dalam lubang hitam besar. Segera. Ada samar-samar beberapa busur petir keluar dari lubang hitam. Dari kelihatannya, bahkan lubang hitam yang dibentuk oleh devouring power agak tidak dapat terus melahap. Mata lindung yang tertutup rapat juga terbuka pada saat ini. Matanya melihat melalui tirai kilat di depannya dan melihat wajah Chow Yu yang suram di bawah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum dingin yang sedingin es. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Chow Yu di kejauhan. Segel tangannya berubah dalam proses. Berdengung, lubang hitam besar di langit berangsur-angsur bergoyang saat segel tangan lindung berubah. Mulut lubang hitam diputar ke bawah. Itu muncul seperti mulut meriam hitam yang terkunci pada Chow yu dari kejauhan. Berderit-berderit, cahaya kilat berkedip di dalam lubang hitam. Semacam pemusnahan seperti fluktuasi diam-diam menyebar terpisah. Serangan itu belum dilepaskan. Tetapi ruang di depan sudah terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Chao Yu, Chang Wei dan yang lainnya di belakang langsung merasakan kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Semacam perasaan bahaya yang pekat muncul di dalam hatinya. Melakukan suatu tindakan. Aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk aku. Petik dua. Ekspresi Chao Yu gelap dan serius. Furi muncul di matanya. Setelah itu, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Segera. Ruang di sekitarnya mulai bergoyang liar. Segera setelah itu, banyak cahaya hitam mengejutkan langsung melonjak keluar dari ruang angkasa. Itu menjadi seperti banyak naga hitam besar yang berpotongan di depannya. Heaven ceiling Array Cahaya hitam saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya samar-samar berubah menjadi arai hitam besar seribu kaki. Tampaknya ada beberapa gunung yang muncul pada arai. Semacam fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar terpisah dengan cara yang terlihat sebagian. Arai tergantung di langit dan tampak sangat aneh. Ketika arai itu bergoyang, sepertinya seluruh tempat akan tertekan olehnya. Cahaya kilat di mata lindung berkedip, tampaknya ada beberapa petir yang berkumpul di dalamnya. Dia memperhatikan bahwa arai berwarna hitam yang terbentuk dan panas liar perlahan naik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan. Tangan lindung diperpanjang dengan lembut. Jarinya menekan ruang kosong. Setelah itu, suara lembut juga bergemuruh dan bergema di tengah-tengah petir yang menembus langit. Pergi. Sebuah kata terdengar. Seluruh tempat tampaknya telah diam secara instan. Lubang hitam yang berputar cepat tiba-tiba terhenti. Dalam kegelapan yang tenang. Sinar matahari yang cerah seperti kilat tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun karena melesat dengan kecepatan kilat sambil disertai dengan momentum yang mengguncang bumi. Bang! Seluruh tempat bergetar. Petir besar seribu kaki merobek langit. Tampak seperti pilar petir nyata. Itu menunjukkan cara mengerikan yang bisa menghancurkan segala sesuatu di jalannya.